Langsung diinformasikan, Langit Musik Top 50 Dangdut September 2022 Bunda Lesti Jora menduduki peringkat nomor pertama dengan lagu Sekali Seumur Hidup. Ini Masya Allah, luar biasa. Suatu prestasi yang sangat membanggakan. Namun kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan. Perhatikan persahabat. Weekend telah tiba. Siapa yang udah nungguin daftar top 50 dangdut bulan September 2022? Lesti Gejora sekali seumur hidup mendapatkan posisi pertama Di bulan September ini, lirik yang menyentuh dan alunan lagu yang mendayu Ternyata berhasil memenangkan hati pendengar Masya Allah luar biasa Karya Bunda Lesti Gejora mampu tentunya membuat semua orang pastinya terhipnotis dengan suara dan pastinya persahabatnya dengan lirik yang sangat menyentuh. Masya Allah, semoga semakin banyak orang yang mendukung karya-karya Lesti Kejora, Amin. Dan berikutnya juga persahabat ya, kabar yang sangat membangga pun kita dapatkan dari al w Congratulations peringkat 86 dari 100 video musik teratas dunia. Wow peringkat 86 dunia, luar dia. Video klip sekali seumur hidup menempati posisi ke-86 dari 100 video musik teratas dunia. Lagi-lagi Lesti Kejora mampu menorehkan prestasi gemilang melalui karyanya. Kita sih bakal lima caption yang dituliskan langsung oleh L2W. Congratulations. Video klip sekali seumur hidup menempati posisi ke-86 untuk 100 video musik teratas di dunia. Luar biasa! Kalau kalian mau bungkam haters, jangan capek-capek silaturahim ke akun haters. Cukup streaming sama Mimin L2W di semua platform musik digital. Tabok dengan karya, streaming terus guys, semangat. Yuk! Ini ajakan yang sangat positif. Kita buktikan kepada haters bahwa karya Lesti Kejora mampu membuat mereka persahabat yang pastinya gigit jari dong dengan karya-karya terbaik Lesti Kejora yang sangat mendunia. Kemudian juga persahabat di IGsnya nya Bang Bobi Suarez setengah jam yang lalu mengunggah sebuah postingan kalimat di akun Instagram pribadinya. Kenapa para pakar? Para ahli, orang pintar pada ngurusin rumah tangga orang ya, padahal negara sangat membutuhkan orang-orang pintar seperti mereka. Miri sudah lihat negeri ini. Dengan emas senyum, Bambu Suarez, persatabatnya menyindir Untuk para ahli, para pakar, orang pintar pada ngurusin rumah tangganya Lesti dan Rizky Biler. padahal negara sangat membutuhkan orang yang sangat pintar seperti mereka. Ini emang betul bang, persahabat ya. Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan untuk rumah tangga Lesnar. Keputusan yang diambil pun untuk kita semuanya hanya bisa mensupport. Semoga keputusan dari Lesti mau Rizky Bilar itu yang terbaik. Semoga mereka rukun kembali. Amin. Kemudian juga persahabat ada postingan nih. Ada postingan nama Lesti Kejora. Aduh, ruangan Lesti persahabat ya. Masya Allah, makin gak sabar nanti malam. Kita menyaksikan tentunya kejutan yang akan disuguhkan oleh Lesti Kejora. Namun, kita mendapatkan informasi yang sangat penting. Perhatikan dari akun Basic Bersahabat, dia ini menginfokan: "Bismillah, gak ada live ya? Ini konser hanya bisa ditonton langsung di tempat, no live live, jadi have fun ya, buat yang nonton konsernya onyo, masya Allah." Tuh, persahabat ya, ternyata nggak ada live ini konser hanya bisa ditonton langsung di tempat, persahabat ya kita berharap banget ya, banyak sekali cidukan-cidukan vitamin yang tentunya kita dapatkan dari orang yang langsung menyaksikan di tempat Senayan, persahabat ya, kita hanya bisa mendapatkan cidukan-cidukan vitamin dari para penonton berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di MOP Channel keseruan di luar Ruangan, persahabatnya outdoor, Senayan, Masya Allah banget ya. Koruben Onsu asik banget tuh di atas panggung sambil nyawer. Di luar ruangan aja udah hebohnya minta apun, persahabatnya. Apalagi di dalam ruangan nanti konser yang akan digelar. Pasti bakal heboh dan seru banget. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan. Let's di Kemudian juga persahabat ada postingan dari Bu Vir Virus Leslar, ada sebuah pertanyaan nih, ya. semoga nanti Dede ditemani Bang Bi, Amin Ya Allah, Salawat Al-Fatihah, Amin, Insya Allah persahabat ya. Bunda Lesti ditemani oleh sang suami, kita berharap banget nih mereka berdua kembali membuat kita semakin baper pastinya. Kemudian juga persahabat ya kita lihat nih ada sebuah postingan momen saat Bunda Lesti di make up, ini bukan terbaru ya, ini video lama. Jadi jangan sampai salah persepsi juga nih persahabat Ya dikira tentunya video terbaru Ini video lama nih persahabat ya Masya Allah Bunda Lesti emang selalu tampil cantik Kita doakan semoga penampilan malam hari ini Diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan Amin Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan terus mengabarkan. Informasi terbaru mengenai Bunda Lesti, tentunya bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.